gimana sih belajarin dong Halo guys assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Tabenasca Oke dan di video kali ini kita akan membagikan sedikit prinsip, prinsip yang serem-serem lagi guys ya Oke guys kita langsung aja ke satu persatu satu Lanjut versi <SILENCIO> Oke lanjut ke berita yang kedua. Oke lanjut ke berita yang ketiga ya.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 ke berhasil yang karena ya kavsa dengan 7 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-8, guys. Oke, lanjut ke presiden ke-9. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-10. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-11, ya. oke lanjut ke presiden ke 12 <laughs> oke lanjut ke presiden ke 13 ya <sukur> ke yang ke 14 aduh muset oke okay, lanjut ke versi yang ke 15 belas Oke, okay, lanjut ke presiden ke-16. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-17. presiden ke-18 oke okay, lanjut ke presiden ke-19 Oke okay, lanjut ke risetan terakhir untuk ke 20. Mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.